Gigi gini, ya Allah, aduh, kepanela, abah nih melibat, pulang pulang, oh. mentah ada sejarah sakit gigi mak nggak abain, tumbuh gigi dari bayi dulu, abah, oh. kepanelannya melibat, ya, pulang pulang nggak taben bini sakit gigi lagi tiga hari, Allah, oh, oh sakit, oh. Hmm, aku nak ke dokter lingku takut, dicabut dokter aduh Obat di mana lebar? Kamu beli obat? Bukakah beli obat sampai ke lintas timur? Lalu bagaimana? Si kampung orang, apa ya bisi neow, bisi orang neow, orangnya nyanyi apa nyerapan? Udah udah di sini kan ternyata menyenyak gigi ku di sepuluh Selamat ku jadi aktif, mak minta tanda tangan keku Ku gak minta tanda tangan ku udah minta tanda pengenal Nanti nih bangun mak sakit gigi Aduh. Tuh lah pake Bersihkan gigi ke sikat WC Gak usah kerama, beriku nih ubat Ubat uh -huh. Aku ke ke, ya, ya, udah, jadi udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ba. udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, pulang pulang. udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, gigi Tulah, benda sosikan gigi Tidak usah ada ngomong-ngomong binteng -ngomong. oh, oh, okay. Halo, oh, rupelnya di Jeponia aku Tambah. lari pulang-pulang. Apa nak lupa jalan pulang lah, Bak ni. Betan bang nyot gigiku ni, hm. de buat lompat. Neseh subuh yang badak pulang-pulang hm. abah. Bak ke rumah bini muda ah. Eh, apa laban nak jalan pulang nih Jangan-jangan <trib> <trib> bak nak di rumah orang daun muda. Kede. Eh, lepeh. Kane di, ngape aja macam ini? De? Manajerku. Mana jerku? Di ngene tumpang kita baca mainan neri, oh, mak kejarku tadi ah, oh. aku takut nanti dikejar. nggak benar orang gigi, diajak main lompat-lompat. ini ini allah, allah alqabar. mak, apa yang oh, oh, ma. ma, dia? aku ada lomba tadi toh. lah kan mak nyuruh kanyeri. udah ketemu. Udah dari tadi lah sekaput punyari lah ke rumah Mang Udin lah ke tetangga sebelah dak de ketemu lah di ruang tamu di dapur Udah di mana Mak Ba di mana Pak kok nyampot ah tahu cuma ku letai lagi dimari nyari ah di bunyi atau uba lah pulang pulang nih gimana kurang Mak to? Gilalah katulong cari obat ke Mak pona Aku oh, ketok ke uba toh ah oh, buka ketok ke bangunannya di ubat Mak oh. Melihat bambai mati mak, mak ngapain kan macam tu mak laki yang laki Pergi pergi Allah ba, pulang leba Allah ba. Bile ni pulang, mereka ubat kekone. <tulang> ba. Aduh tolong ke ba. pulang lah mbak Oh ba. Aduh mbak tolong mbak